aku harap uh, kalian menyukai apa yang saya share dengan kalian di uh, channel youtube ini uh, dan jangan lupa kalau kalian menyukai video-video saya uh, silahkan subscribe uh, c'est pas difficile, mais la première fois, j'avais peur <laughs> yeah, très bien. di bawah ini adalah untuk mereka yang punya level sangat hebat skinya. Ini uh, jalur hitam. You guys see my shadow, right? Uh, hari pertama saya setelah Senin ya uh, saat saljunya belum ada turun dan mengeras uh, saya jatuh. Yo guys, hari ini adalah hari terakhir di mana saya uh, berski di uh, San de Atres. Seperti yang kalian lihat telesiasnya sedang berhenti guys mungkin ada sesuatu yang terjadi di di bawah atau di atas sana uh, saya perlihatkan kepada kalian suasana atau pemandangan di sekitar sang desa Desasters saya di tengah perjalanan menuju ke Lezazah uh, di atas adalah siak oke okay. keren kan oh lumayan capek tapi sangat menyenangkan, sangat menyehatkan juga seperti yang kalian lihat tidak banyak yang antri di televisius ini jadi oke okay aja yo guys Hari ini adalah hari terakhir, dimana saya uh, berski di Sang vierre Satres Dan saya akan berbagi uh, dengan kalian uh, bagaimana berski dengan aman Hahaha <laughs> Dan uh, melewati uh, jalur yang merah ya Jalur yang biru terlalu mudah bagi saya, meskipun saya pemula Dan kalian akan tahu, sebentar lagi saya akan turun bersama teman-teman Dan uh, nikmati ski saya, oke? Okay? See you soon <laughs> Saatnya saya turun lagi dan naik telekias untuk menuju ke puncak Lasia, kemudian turun lagi pakai uh, rute yang merah ini. Wow, cool. Wah, wow. en fait, je cherche mes, mes amis, ils sont où? Eh, hey, kita naik telekias. wah attention, ouais. Cepiak. wih Saya ya. Yeah. Ya yeah, guys, seperti yang kalian lihat uh, dari Teliesias uh, tempat resort ski di Sempiang Desa Tres. Uh, di depan kalian yang saya, oke, okay, sebentar ada apa uh, namanya? Yang uh, Teliesias. Nah ada orang yang peski itu. Uh, hari pertama saya setelah Senin ya. Uh, saat saljunya belum ada turun dan mengeras, uh, saya jatuh di situ dari atas itu sampai bawah 100 meteran uh, ke bawah meluncur tanpa uh, sarung tangan dan wah wow, sakit sekali. tapi uh, itu pertama kali dan, dan the rest of the day uh, saya bisa manage tidak jatuh lagi. itu uh, jalur merah sangat sulit sekali. Oke, okay. wow asik kan guys. Asik. Ya. Yeah. Kadang-kadang kita melihat guys, telesisnya berhenti. Uh, seperti ini uh, ralenti apa namanya dipelankan itu biasanya ada yang jatuh di uh, atas sana di sia <guruh> atau ada yang ya uh, mengalami masalah jadi uh, dipelankan uh, televisiasnya. Wow ini yang saya perlihatkan sebentar. Uh. Ya ya betul sekali di bawah ini adalah pour un niveau ski le piste noir, c'est très difficile pour moi en ce moment parce que beaucoup de boost de cela. et du coup il faut maîtriser le ski, comment faire tout ski très bien. Et là mais c'est tellement c'est pas pour moi. Bon, mon niveau c'est encore rouge. Bon. Yeah, très yeah. bien. Well. Hello buddy. Wow. Okay. Salut <sighs> buddy. <sighs> nah. Lihat, you guys can see from fr uh, from this video in front of you guys. Dass, The Place where I got down. J'ai descendu par là. Um, C'est pas difficile, mais euh, la première fois, j'avais peur. Ça avait fait tomber. Mais ouais, j'ai appris quelque chose. Aujourd'hui aussi, j'ai appris quelque chose de euh, jean philippe Comment euh, faire avec le bâton euh, pour euh, faire le, le virage Ouais, ça donne, euh, euh, comment on dit, euh, le vitesse quand même. Ouais. Kalian lihat di sana televisiannya uh, lagi berhenti, guys. Jadi saya, tim, saya tunjukkan pemandangan di sebelah sana, sebelah kanan. Uh, gunungnya penuh dengan salju. La montagne, la plein de, de la neige. La basque tu vas voir, non? Ouais. Alors, c'est bouche maintenant. Eh, bientôt. On va arriver à la station, la station de Sia de Cor. On doit descendre. On va aller à Louvre L'Asia, ah, c'est bien L'A. Ah, plein de gens. Le Javonnais, c'est écrit j a v o 2 a i s a i s j a a i s j a v a n i s a i s Non, ah. Alors, c'est difficile même. Euh, ouais, ça va, ça doit être entre. Mais vrai. Ouais. Ok. Ouais, on va arriver bientôt. C'est coup, Ouais. C'est, c'est, c'est pas très pratique, mais j'essaie <laughs> C'est bien! Oh. Wow! L'un gens! Oh mon dieu! Plein de gens! Vas-y, vas-y! siap menuruni uh, jalur merah untuk ski ini itu yang kalian lihat ya. nah di sini sangat sulit sekali dan saya harus berhati-hati so you guys probably cannot hear my voice while I'm going down so we'll see yeah hopefully it's going to be fine un peu tellement dur ça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 so you guys if uh, you find my videos are very interesting uh, so uh, please don't forget to subscribe my channel uh, comments if you have any and of course you feel free uh, to share my videos with your friends All right